lihat amaliah kita. Saya mau tanya, ibadah kita sama enggak sama ibadahnya nabi? Ada yang bilang, udahlah enggak usah bikin acara maulid, mau ngapain sih bikin acara-acara maulid? Orang nabi Muhammad sama manusia kayak kita. Saya mau tanya, kita sama nabi sama apa enggak? Kalau nabi manusia, betul kita manusia, ada di dalam Al-Qur'an. Betul enggak? Nabi bukan malaikat, nabi bukan Tuhan tapi Nabi seorang manusia lekat ja tu akan datang seorang Rasul utusan Allah dari golongan kalian wahai manusia betul manusianya betul Nabi manusia kita manu tapi semuanya serba beda Nabi punya waktu 24 jam betul kita punya waktu berapa jam 24 jam 23 jam nabi pakai untuk ibadah kepada Allah satu jam nabi pakai buat dibagi-bagi tidurnya sedikit makannya sedikit silaturahmi dan itu satu jam masih dihitung nilainya ibadah kepada Allah jadi sepakat para alim ulama 24 jamnya nabi semua dipakai untuk ibadah kepada Allah Nah kita 23 Jam kita maksiat kepada Allah, satu jam kita lalai sama Allah. Betul apa enggak? Mau sama kita mana? Bib nggak? Bib saya alhamdulillah. Bib saya sholat, saya ibadah. Khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Coba tunjuk tangan orang yang sholatnya khusyuk. Coba gomel lihat hidungnya kayak gimana. Lihat saya Umar. Itu cintanya betul-betul dengan Nabi, imannya dibawa. Mati saat dalam keadaan dibunuh dalam keadaan salat. Sainah Ali mati dalam keadaan dibunuh saat apa? Salat. Selesai salat baca doa baru nanya ini kapan nyampe ini pedang. Kita jangankan pedang, nyamuk datang gigit garuknya repot setengah mati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bib, saya nahan. Yang kedua, saya mau tanya lagi. Kan kita di dalam di dalam salat udah janji sama Allah, salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Udah nyerahin belum sama Allah? Sedangkan di situ kita janji, ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, hajiku. Umrahku semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Sudah dilaksanain apa belum? Dah, gimana mau dilaksanain? Begitu Al-Fatihah kompor belum dimatiin, kita ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, kita ingat. Betul? Kira-kira salat yang begini khusyuk apa enggak? Orang yang salatnya enggak khusyuk, salatnya diterima apa enggak? Berarti selama ini salat kita diterima apa enggak? Mulai tanda tanya di dalam hati. Tapi wallahi saya hakul yakin. Salat kita selama ini semua diterima oleh Allah. Hakul yakin. Saya yakin betul-betul. Karena salat kita yang namanya salat wajib. Terdapat ditempel oleh sunnah Nabi Yunan Muhammad. Tuh lihat. Nabi baiknya kurang apa sama kita. Gak kebayang kalau salat kita cuma rukun doang. gak ada yang diterima salat kita. Tapi alhamdulillah salat wajibnya ditempel sama sunnah Nabi, makanya umat tuh diingatin yang namanya sunnah Nabi itu nyelamatin kita dunia dan akhir. Ada yang nanya sama salah satu alim ulama besar, wahai guruku, malam yang lebih baik diantara dua malam mana yang lebih baik, malam Lailatul Qadar atau malam Maulid? Gurunya ngomong dengan bersumpah. Beliau mengatakan wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar ada di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil". Lailatul Qadar khairun mil alfi Tuh coba kita lihat. Yang mamanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bu. Kok lebih bagus malam Maulud? Apa jawaban guru tersebut? Wallahi tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena laulailatul maulud. Tidak akan Allah ciptakan Lailatul Qadar kalau bukan karena malam dilahirkan Nabi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat di salah satu doa yang doanya akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang mengatakan? Nabi Nabiuna Muhammad hari Jumat hari yang penuh keberkahan. Hari yang dimana setiap doa setiap hamba dijadikannya hari etnya orang-orang mukmin, hari rayanya orang-orang mukmin. Satu minggu sekali kita dikasih hari raya hari Jumat. Orang yang berbuat baik di hari Jumat Allah ganjarnya lipatan ganda. Siapa yang bicara Nabi Muhammad? Semua yang bicara Nabi yang kasih tahu Nabi kenapa? Karena tahu amal ibadah setiap umat nanti diomil kiamah pasti gak akan pernah sampai ke hadirat Allah.